tak peduli apa yang terlintas dalam angan tak peduli apa yang terpikir dalam pikirnya Oh Teruskan Hey kawan Nyanyikan Inspirasi selalu menjadi teman sejati Dalam setiap pikirannya Pirasi selalu menjadi curahan hati tersusun dalam kata-kata. Inspirasi selalu berkolaborasi bersama jemari iringi kata ke dalam irama, irama nada-nada. Saharanya nyanyikan, teruskan, hei kawan, teruskan nyanyikan, teruskan kaulah seniman, seniman. Seniman walawanya seniman teru sejati dalam pikirannya Inspirasi selalu menjadi curahan hati tersusun dalam kata-kata oh, oh, oh inspirasi selalu berkolaborasi bersama jemari kata ke dalam irama irama nada nada seadanya wow oh. Hey kawan Aku selalu berdoa kepada Tuhan Semoga suaramu terdengar sampai ke telinganya Dan aku selalu berdoa Jernihkan keruh di karyanya Jernihkan keruh di karyanya Jernihkan keruh Karya suka seniman keruh Berkarya nanti di seniman keruh memukir mimpi sendiri Karyatanti seniman keruh, berkarya sesuka hati seniman keruh, memukir mimpi sendiri.